lah di sini pentingnya beragama sehingga ketika Rasulullah ngedikan jika kamu memperbanyak sholat maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu jika kamu maksiat juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat itu kamu tidak jagal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah sehingga kita tidak jagal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam. seakan akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya nantikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama. Biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi.